Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyahlah, Iblis, sebab ada tertulis: 'Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.' Lalu Iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus."